Ya, beberapa tips agar lancar dalam menulis paper khususnya pertama tentunya niat yang kuat, motivasi banyak membaca literatur agar kita memiliki output yang bagus maka harus memiliki input yang bagus kemudian fasilitas seperti yang saya sebutkan sebelumnya komputer atau laptop internet itu perlu ya, penuh, internet untuk mencari sumber informasi kadang juga perlu dana untuk kasus saya kemarin dalam membuat paper itu saya menggunakan software GIS dan itu butuh license itu bayar sekitar ratus ribu untuk membeli license -nya. jadi itulah uh, dana pun penting dalam karena kadang, kadang dalam paper ya mungkin yang penelitian di lapangan butuh transportasi dan lain sebagainya ini kalah penting juga diskusi dan minta bimbingan dari dosen yang lebih berpengalaman. Oke, berikutnya sekilas tentang paper dan jurnal internasional. Oke, ini uh, struktur paper yang mungkin Bapak Ibu sekalian udah familiar. Kita sebut biasanya format Imran yaitu ini untuk introduction, ini nya methodology, R nya research, a-nya analysis and D discussion. Jadi ini standar pertama tentu kita membuat uh, judul, di judul itu disebut di menggambarkan isi dari paper. Kemudian introduction atau pendahuluan ini tentang research question. Yang berisi tentang permasalahan dan apa sih tujuan dari penelitian ini Kemudian metodologi tentang how question Bagaimana kita memecahkan masalah ini, caranya seperti apa tekniknya Kemudian research and discussion hasilnya Ini what question, apa hasilnya dan bagaimana analisinya, analisanya Dalam research ini biasanya hasil disajikan dalam bentuk gambar bisa tabel atau grafik ya Kemudian kelima Conclusion atau kesimpulan So what question Apa kesimpulan dan inti dari penelitian ini Ini berhubungan dengan Introduction juga ya Menjawab pertanyaan Tujuan penelitian Dan keenam Referensi atau daftar pustaka